Tradisi berkata, sembayan cengdeng. Cengdeng adalah tradisi budaya tionghoa yang disebut dengan sembahyang cengkeng. Sembayang cengkeng adalah sembahyangan eh, penghormatan kepada leluhur secara cara membersihkan makam setelah makam dibersihkan diberi saksiat sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur setelah eh, selesai sembayangan kemudian kita beri bunga dan air, kemudian dikasih kertas tag. Nah, kertas tag itu kertas yang terbuat dari jerami, warnanya kuning agar nah, Dengan adanya kertas tag itu makam menjadi tanda bahwa makam itu sudah dibersihkan oleh keluarga, sudah disembayang, sehingga sudah ketahuan bahwa makam tersebut adalah makam dari. Eh, ada ke keluarganya. jika bakal sembahyang cengkeng adalah pada saat eh, zaman dahulu ada seorang raja yang tidak tahu asal usul dari keluarganya karena pada saat itu dia dari keluarga yang sederhana kemudian eh, dia sendiri anak yang cerdas karena tidak ada biaya ya orang tuanya menitipkan anaknya itu ke libara. Kemudian oleh biksu-biksu di libara, anak ini disekolahkan. Setelah remaja dan dewasa anak ini diikutkan ujian uh, sarjana, oleh kerajaan. Kemudian setelah anak ini uh, lulus ujian maka otomatis jadi pejabat di istana. Kemudian dengan berjalannya waktu, uh, anak ini menjadi seorang raja. Raja ini merasa kalau uh, karena dia tidak tahu siapa orang tuanya Setelah sekian puluh tahun tidak pernah kembali ke desanya, dia hanya tahu. Yang membesarkan dan memelihara adalah biksu-biksu diri sehingga raja ini menyampaikan kepada seluruh rakyatnya untuk membersihkan makam atau kubur dari keluarga masing-masing kemudian setelah makam ini dibersihkan disembayangi dipasangi terletak sehingga nanti setelah dalam batas waktu yang diterbitkan makam-makam yang tidak di tandai dengan petak berarti makam yang tidak ada tuanya. Kemudian baru raja ini menimbayangi makam-makam yang tidak ada petak Nah ini menjadi uh, apa namanya tradisi tahunan yang kita jalani sampai sekarang. Kalau di tanah Jawa ini ada tradisi yang menjelang hari raya Idul Fitri yang disebut dengan Sadranan. Ini pun sebetulnya api dan maknanya hampir sama dengan cengbeng Kuman kalau di tradisi tionghoa, senayung cembeng setelah makam diperesikan, kemudian di apa sembayangi dengan sekedarnya ditaburi rumah Setelah selesai sembayang ke tempat-tempat makam, lalu baru mengadakan sembayangan dengan membuka meja sesaji di rumah, biasanya seperti itu Sambil berjalannya waktu, di masing-masing kota tradisi beda-beda. Kalau di kota-kota lain, kecuali di Juntek Dio Banyu masuk sembayangan cengkeng biasanya dilakukan di Gong di area Bung. Cuman di Kelenteng Bebek Dio Banyumas Semayaan Cengpeng diadakan di halaman depan Kelenteng Bebek Seperti kita ketahui bersama, kalau Semayaan Cengpeng yang ada di Kelenteng Bebek Dio Banyumas ini sudah mengalami akulturasi budaya dengan budaya kejawabannya. Nanti kita lihat bersama di sana bahwa di pojok setelah utara depan meja di Bopi, sebelah utara di sana ada meja sesaji untuk para leluhur kejawen di sana ada jajanan pasar kemudian tempat pembakaran uh, minyak kemudian kita lihat lagi di bawah meja di di sana itu ada pohon padi untuk dari atas sampai pulang kemudian daun keringin kemudian ada kayu bakar di sana ada oman, kemudian kendi yang diisi air dari Sungai Serayu itu kain keman, putih. Kemudian, kalau kita lihat lagi di luar pagar pintu gerbang itu, di sana ada meja eh, sesaji juga yang ada tempat gitu, untuk itu adalah meja persembahan kepada dewa penjaga neraka. Jadi setelah kita sembahyang di meja yang paling depan pagi pagi jam 8 untuk mohon izin kepada dewa penjaga neraka yaitu Komodor Pencamara atau Sipir Neraka, kita akan membuka meja pingping -ping dan menyiapkan sajian untuk para leluhur. Semoga Siti Garba mengizinkan para kelenggur bisa turun dari alam bakar ke dunia untuk menikmati sajian di meja reporting. Setelah selesai sembahyang itu maka menaikkan bendera hitam. Nah, bendera hitam kalau di lenteng-lenteng lain itu hanya menggunakan e, tokat bambu atau bambu panjang. Kalau kita menggunakan batang bambu yang masih ada daunnya untuk eh, penghormatan kepada tongsor pijang atau pusat positif. kemudian nanti setelah sembayangan ini selesai kita pun akan mengadakan pengiriman eh, peralatan para lembur di alam baka yaitu berupa keperk baju dari serta kemudian uang-uang akhirat untuk para leluhur, dan juga rumah pemberitaan untuk ya, para leluhur. Nah, untuk pengiriman koper maupun rumah para leluhur, di sini nanti ada surat jalan yang akan kita siapkan kemudian eh, baik rumah maupun koper ditempeli foto dari almarhum tujuannya adalah biar nanti setelah sampai di alam papa tidak ketuker dengan yang lain karena ada pokoknya jadi setelah tadi kita melakukan sembayang sekitar jam sebelas 12 dua selesai maka uh, kita menunggu jam untuk mulai bisa mengirimkan rumah leluhur dan oper hari sekitar jam setengah dua siang sambil kita menunggu meja sesaji sudah boleh ditutup dan hidup seperti hanya kehidupan di dunia di dunia panai ini sehingga para leluhur pun membutuhkan adanya rumah di sana adanya peralatan seperti sepatu sendal peralatan gahu, peralatan tulis rumah dan lain sebagainya sehingga perlu kita kirim dari dari dari dunia ini itu mengenakan uh, replika rumah dari kertas yang kita namakan Rumah Lendugur. Nanti setelah dengan wibu antara rumah ini kita pakar, artinya rumah ini dikirimkan ke Alam